Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Camera. Kembali lagi bersama saya Aisyah, di sini saya tidak akan membahas tentang lensa, tentang kamera, tentang apapun itu, tapi di sini saya akan membahas tentang edukasi exposure. Buat kalian para fotografer pemula, kalian wajib banget nonton ini dan bisa buat pembelajaran untuk kalian yang yang mau terjun ke dunia fotografi, dasar-dasar yang perlu kalian ketahui sebelum kalian terjun ke dunia fotografi oke, nggak usah lama-lama langsung aja kita bahas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 Segitiga exposure meliputi ISO, aperture dan shutter speed. Oke, okay. segitiga exposure terdiri dari tiga, yang pertama ISO, aperture dan shutter speed. Dimana ketiganya itu saling melengkapi. Kalau nggak ada salah satunya itu nggak bisa, karena saling membutuhkan juga dalam pencahayaan. Dan buat kalian yang belum tahu exposure itu apa? Exposure itu biasa disebut dengan Cahaya Biasa disebut dengan istilah cahaya Atau terang, seperti itu ya Jadi intinya exposure itu Pencahayaan Dalam fotografi di sini akan Saya bahas satu persatu Dimana mulai dari ISO Oke, yang pertama ISO ISO itu untuk pencahayaan Dalam foto Jadi ISO itu untuk Tangkapan cahaya yang masuk ke lensanya Jadi ISO untuk pencahayaan keseluruhan Seperti itu ya ehm, Dan kemudian Untuk diafragma Atau aperture Biasanya para fotografer bisa menyebutkan Diafragma atau aperture ya Aperture ini Bukaan dari e, Lensanya Jadi bukaan dari lensa itu Tangkapan cahaya Yang masuk ke lensanya jadi kalau bukaannya semakin kalau bukaannya itu semakin tinggi, dimana bukaannya semakin tinggi itu dengan f 18 itu bukaan yang paling bukan yang paling tinggi ya, tapi bukaan yang tinggi dan bukan rendah itu di f 4 ke atas. Tapi angkanya kan kecil ya, karena di diafragma itu semakin kecil angkanya itu semakin lebar bukaannya. Tapi kalau semakin tinggi angkanya itu semakin kecil bukaannya. Dan untuk menghasilkan foto-foto bokeh, kalian bisa memakai diafragma F4 ke bawah, itu bisa menghasilkan foto bokeh. Oke, lanjut ke shutter speed. Shutter speed itu kecepatan dalam penangkapan gambar, Dimana kalau semisalkan shutter speednya itu rendah, kemudian shutter speednya tinggi, itu ada beda hasilnya. Kalau semakin rendah shutter speed yang dihasilkan, dia akan semakin terang, akan menghasilkan... Um, Foto itu yang terang, tapi untuk pengambilannya dia lambat karena dia semakin rendah shutter speednya. Tapi kalau shutter speednya semakin tinggi, dia akan menghasilkan cahaya yang gelap, uh, semakin gelap. Tapi untuk penangkapannya, dia cepat, jadi langsung cepet gitu ya. Dan untuk pemakaian shutter speed sendiri. Bisa dipakai sesuai situasi dan kondisi Kalau pemakaian di studio Kalian bisa pakai shutter speed di bawah 200 Tapi kalau di atas 200 akan menghasilkan Tampilan hitam di sebelah hasilnya Jadi di satu frame sebelahnya itu akan hitam Kenapa gitu? Karena shutter speednya tinggi Jadi kalau pemakaian di foto studio Kalian bisa pakai shutter speed di bawah 200 Kalau bisa di bawah 100 atau 125 itu maksimal biar nggak menghasilkan di hasil fotonya. Oke, okay, itu tadi penjelasan dari ketiga exposure, dimana mereka itu saling melengkapi, jadi nggak bisa berjalan sendirian. Kalau ISO ini untuk pencahayaan keseluruhan, kalau diafragma ini untuk penangkapan cahaya yang masuk ke lensanya, kalau shutter speed untuk kecepatan dalam penangkapan gambar. Jadi, buat kalian para fotografer, pemula, kalian wajib banget untuk mempelajari tentang segitiga exposure. Itu dasar-dasar yang paling penting sebelum kalian terjun ke dunia fotografi. Dan kalian juga um, bisa mempelajari tentang pemakaian-pemakaian kamera. Tapi yang paling penting, yang paling dasarnya adalah di segitiga exposure -nya. Terima kasih buat sudah menonton. Untuk kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau mengajukan pertanyaan bisa aja langsung komen di kolom komentar. Saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih dan salam kenal buat yang pertama kali menonton. Salam sahabat fotografi videografi dan kamera salam. Saudara, tala.